Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan vlog terbaru JS. Tolong ke arah Blitar, teman-teman. Posisi kami di Molang, teman-teman ini. ini. Kami barusan di warung, teman-teman. Dukung channel kami, teman-teman ya. Uh, kami berjalan teman-teman uh, itu molangnya itu seperti teman-teman uh, jalannya mantap teman-teman uh, kami sekarang ke belok kiri teman-teman uh, belok kiri ini ke arah belitar teman-teman ini uh, mantap teman-teman ada -teman. uh, listriknya teman-teman Wah, trotorannya juga mantap teman-teman. Garis tengahnya kuning teman-teman. Mantap pemandangannya, josh Gandos. Temanya memang asik teman-teman di sini. Jangan lupa teman-teman, sakratnya teman-teman ya. Bantu kami teman-teman. wah mantap teman-teman mantap eh, ada lampu-lampu di pinggir jalannya tuh wah ini lampu tenaga surya teman-teman jangan lupa teman-teman ya subscribe, -nya, like, comment, share ke media apapun eh, ini kami ke arah belitar teman-teman ya ini kami nanti nanti jembatan bantulan teman-teman tapi masih jauh teman-teman jembatan bantulan Cera es, Tolong Agung Memang mantap teman-teman Ini kami karah arah teman-teman penganggur penganggur tebu teman-teman ini. Wah pemandangannya sangat indah teman-teman. tapi -teman. Nah, ini kami melewati jembatan teman-teman melewati -teman. nah, jembatan teman-teman wah seperti terasa di tol teman-teman ini JLS tulungagung Agung Karabitar teman-teman nah ini teman-teman ini namanya jembatan bandulan teman -teman. jembatan bandulan ya ini tuh ah, ini juga teman-teman ini termasuk jembatan bandulan ya nah, ini yang kanannya ke arah pasur pantai pasur teman-teman kalau yang ke, ingin ke pantai pasur itu belok kanan teman-teman sesudah jembatan ini kayak nah, ini teman-teman ini belok kanan itu ke arah pasur ya ini kalau ke kiri nah, ini akan, kami akan ke kiri teman-teman ke arah bitar. Mantap teman-teman. Bantu subscribe-nya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ke YouTube kami. Semoga yang subscribe kita kami dipanjang umurnya, banyak rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, cukup sekian dulu teman-teman sampai di sini dulu vlog kami ya ta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu di cls berikutnya